kejadian di desa turpu sehotang di Samosir terjadinya satu mobil innova Searah hmm. nama makin makanan oh masih kenapa biar dulu ada, ya, ada tiene... Ayo, oh, <noodles> <farin> <yukainter> jadi enggak ada orang ya muimba muimba kencang kencang aku ini ada nih he bang ini tapu mana he bang mana satu ini ini ini din ya doi <tuk tangan> Mulai tarik Mengangkat harus saya ini ada mobil jatuh